سبيل الدمع سبيل مريح تنا أدايا صاحيك يتستريح وبوس الدعاء والله يسبق الجمعة. Kita ini hamba Allah yang Tidak bisa apa-apa, Jemaah. Allah kasih kita nikmat Setiap detik nikmat itu kita rasakan, terus kita lupa semua Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sombong di atas muka bumi ini. Ya tidak ada waktu untuk mengingat Allah sama sekali dalam sehari-hari kita. Fa inna la hubaiyatadzak kata Tongka ini diartikan sama para ulama huruf zot nun sama kaf ini membuktikan itu sempit yang betul berat ini sempit makanya kita tidak kaget lihat mereka-mereka itu minum obat-obatan minum khamer bunuh diri apalagi butuh hiburan-hiburan setiap hari kenapa? ya persis seperti yang Allah s.a.w. firmankan ini hidupnya sempit, dahsyatnya lagi para jamaah sekalian, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mungkin kalau diingatkan dengan ayat Allah dia itu berontak, jangan sok suci, jangan sok alim, diingatkan ayat Allah ya Allah ini bukan omongan anak, ini ayat Allah, tidak mau diterima sama dia, Allah Taala sudah hidupnya sama Allah ditekan di atas muka bumi ini gundah gulana setiap hari, pusing kepikiran semua semua dia dipikir sendiri. Kenapa dia ya, enggak pernah zikir kalau pagi? Alhamdulillah kita zikir ya Hayyu ya tarfata ainin. Jangan pikulkan kepadaku perkara-perkara, ya Allah, meskipun cuma sekejap mata jangan. Pikulkan kepada Allah, tawakal semua Allah Taala. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang tenang dadanya, lapang dadanya. Ada apa-apa? Ya ada Allah. Dengan mudah bisa dijawab seperti ini.